sadar bahwa orang di dunia ini mualami apa ya bakal dikembalikan ke Allah. Nah supaya ke Allah dinakayaan diterima ya pulangnya kepada Allah tuh bahagia dan selamat maka caranya adalah jalani hidup di dunia ini Sesuai dengan aturan Allah Dengan hukum disebut Ibadah Allah. Jadi ibadah itu nyembah Nyembah Allah itu Bukan cuma Yang mahdoh seperti Salat dan puasa Tapi keseluruhan Hidup Agar diatur dengan hukumnya Allah Itulah ibadah Kena mengadukkan bab khusus Tentang bab kematian Ya Mungkin pelajaran uka dua Pelajaran fikih pada jamaah Bismillahirrahmanirrahim Al-mautu hakun ala kulli kainin hayin laa ma'arra minhu wa min sakaratih ka kana hayawanan kana aw insiyyan aw jinnian para jamaah rahimakumullah ya kang pangleng-lengi ya. kematian adalah perkara pasti setiap yang hidup Siapapun dia, bahkan bukan cuma manusia para jemaah, termasuk hewan, manusia dan jin, semua mati. Lama faromin huwamin sakarotih, tuayanu bisa lompat dari kematian. dengan beda nak itu para jemaah. Uh, Hari hewan mah banyak, setelah mati bebas tanpa hisab. Hari jin-jung manusia mah justru mati itu adalah untuk menghadapi hari perhitungan, hari hisab dan hari pembalasan. Jemaah Nusami dipi hormat Allah Taala nyebatkan di Al Quran. Surat Al-Qasas ayat 88 Kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala baginya hukum dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan Lahul hukmu Hanya untuk Allah lah hukum itu Dan hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan Jadi para jamaah rahimakumullah kumullah Dina Dina pelajaran tauhid <tuh> Ayat pembahasan Uqdatul Kubro, <coughs> yakni pertanyaannya uh, Nukadah dijawab ku jawaban anu tepat sehingga upami jawabannya tepat maka perjalanan hidupnya tepat kacamata hidung ya Tuh. silau Baik, ana silau nah jemaah rahimakumullah pertanyaan ukahiji pertanyaan yang pertama dari mana kalian berasal orang islam jawabnya apa dari al, dari allah pertanyaan Kedua Akan kemana Kalian nanti Orang Islam jawabannya Akan Kembali kepada Allah Guna Mempertanggungjawabkan Amal Nah, Pertanyaan ketiga Untuk apa Kalian ada di dunia Jawabannya adalah untuk Melaksanakan Untuk hidup sesuai dengan Hukum Allah atau ibadah Makanya dididik disebatkan Lahul hukmu Wa ilaihi Turja'un Hanya untuk Allah lah hukum itu ya, Dan hanya Kepada Allah lah kalian semua Akan dikembalikan Jadi para jamaah Sing sadar bahwa <coughs> orang di dunia itu ya bakal dikembalikan ke Allah Nah supaya ke Allah dina kayaan diterima diri doan pulangnya kepada Allah tuh bahagia dan selamat maka caranya adalah jalani hidup di dunia ini sesuai dengan aturan Allah dengan hukum Allah, ya eh, disebut ibadah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 Warusulih min al bashar lam yuqtablahum al khuluul abadi balmatu warahilu sampai bahkan orang-orang yang menjadi pilihan Allah siapa para nabi para rasul tidak ada yang berstatus abadi di dunia ini tidak ada yang berstatus kakal Semuanya meninggal, semuanya wafat. Nah, kecuali Nabi Isa, kalau Nabi Isa sekarang diangkat di langit, belum meninggal, belum wafat, ya. Disebutkan dalam hadis, beliau akan turun lagi nanti menjelang kiamat, ya. Sebagai Nabi Isa sebagai umatnya Rasulullah yang menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum meninggal para jemaah. Faqad mata Nabiyullah luh wa mata khalilullah Ibrahim. Wa rasulul mustafaul a'zam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh meninggal Nabi Adam meninggal Nabi Ibrahim meninggal juga baginda Rasulullah Alaihi Wasallam meninggal juga itu pada jamaah Subhanallah ya Sahibul Maqamil Mahmud orang yang mendapatkan maqam terpuji pada hari kiamat Rasul pilihan yang di tangannya Allah mengizinkan ada syafaat uzma ya. Sebegitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad akan mati ya. dan mereka juga mati. Ya. Surah Az-Zumar ayat 30. Ya introspeksinya banyak. Ya. Jadi banyak dilupakan orang soalnya kematian itu Jarang dibahas Wassahabatul kiram Ashabul himmatil aliyah Wal iman rasikh <tuh> Kaljibal Kabi bakrini siddiq Wal Faruq Umar ibn al-khatab Wa man tastahi minhu Al-Malaikatu Osman ibn Affan wa man kana lin sallallahu alaihi wasallam bi manzilati harun min Musa ibnu Amir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ibni Abi talib wa aminul ummah abi ubaidah ibn al jarrah wa sayfullah khalid ibn al walid wa ghairuhum min arail al awal min salafina salih min al sahaba Raudya Allahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum minat tabi'in wa tabi'tabi'in, alehim sa'ah Sahabibul Rahmah madu jami'an kadalikan. Bahkan para jamaah rahimakum tentang kematian ini, para sahabat orang-orang yang mulia yang semuanya memiliki al-himmatul aliyah semangat yang tinggi. Ayat sahabat ano anu lemah semangatnya gitu Pak jemaah Fisik boleh sakit tapi semangat kuat. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang loyo sahabat itu. contohannya orang ya, Pak. Lah sampai orang awak maka kerjag-jag waringkas ya, iman ngulapes. Semangatnya ya, sehingga kerupuk kehujanan tadi ya. Kapes ya. Para sahabat yang imannya menancap kuat seperti gunung sebut saja Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruk. Terus sahabat yang malaikat merasa malu kepadanya siapa Utsman bin Affan. Malaikat wa era. Katalah wadina, dina hayatus sahabat di biografi kehidupan para sahabat kalau sahabat Umar terkenal setan pun lari takut ya setan lari ke sahabat Umar kalau sahabat Utsman malaikat malu insyaAllah meninggal juga dan seorang sahabat yang posisinya laksana Nabi Harun Pendamping Nabi Musa Siapa beliau? Sahabat Ali bin Abi Talib ya. Anak paman Sekaligus menantunya Rasulullah S.A.W Meninggal juga Kemudian Wa aminul ummah ya. Orang yang jadi kepercayaannya Umat, siapa? Abi Ubaidah ibn al-Jarroh ada sebutannya, semua Pak. meninggal juga. Hmm, pedangnya Allah, Khalid ibn Walid, meninggal juga. <tuh> Demikian juga para tabi'in, tabi'in, tabi'in, para imam, meninggal juga. Subhanallah, kama mata wasaya mutu ahlul kufri wal fusuk ala maridduhuri wal usur sebagaimana juga telah mati dan akan mati para tokoh kekufuran para tokoh kufur, tokoh kepasekan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu mati juga siapa contohnya min amsal i'abi jahal abijahal mati Wabilah bin Mati juga Coba bayangkan Pak Sama-sama hidup di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Hidupnya capek Bela agama sekarang sudah Meninggal Abu Jahal Hidupnya capek Menghalangi agama Sekarang sudah mati nasibnya beda apa enggak di akhirat Pak? Beda. Masyaallah. Peluang emas ya. Berlalu kesempatan Mas luar biasa hidup sejaman dengan Rasulullah, bertetanggaan dengan Rasulullah. Yang ini menerima dakwahnya Rasul, yaitu Abu Bakar, yang ini memusuhi Rasulullah. Sering waktu semuanya sudah meninggal tinggal beda nasib, beda bagian beda jatah hari ini di alam barzah insyaAllah bersyukurnya sahabat Abu Bakar karena telah memilih jadi pengikutnya Nabi menyesalnya si Abu Jahal Abu Lahab karena telah memutuskan hidup memusuhi Nabi hari ini berujung kesakitan dan penyesalan yang sudah tidak berguna jelas pada jamah nah, karena kita mengimani kehidupan setelah dunia ya? yaitu alam barzah alam kubur masa penantian menunggu datangnya kiamat kuburo kita orang iman percaya karena banyak ayatnya menyebutkan tentang itu dan hadis kecuali orang komunis ya? yang tidak percaya ada kehidupan setelah dunia Dunia jelas pada jamaah, bahkan simak pernah ngomong ya, ya apa bahasanya tuh? Bicara tentang akhirat, akhirat emangnya mereka sudah mengalami. Orang-orang penganut ideologi tertutup, kadang -kadang. kata dia. Ya. Masya Allah, ya PKI yang gak percaya." ada kehidupan sesudah uh, dunia ini kemudian para jamaah, ya gembong-gembong kekafiran yang disebut nih Abillahab Walid bin Mugiroh wa asbahihim qadiman wa haditha dan orang-orang sejenisnya semisalnya, di zaman dulu maupun zaman sekarang dan sampai zaman yang akan datang jadi Perang antara hak dan batil itu langgeng pada jamaah, ya akan selalu berlangsung selama belum kiamat. Yang beda apa? Yang beda adalah aktornya. Yang beda apa? Aktornya dan waktu. Ya. Bahwa hakikat pertempurannya selalu ada. Oleh karenanya, para jamaah, wabillahummaallah, hidup ini jangan jangan netral tapi harus berpihak, ya, berpihak kepada kebenaran. Jangan hidup memilih zona aman, versi hawa nafsu. Zona aman, versi hawa nafsu itu artinya apa? Hidup nggak mau ambil resiko. Di saat sedang terjadi pertarungan antara hak dan batil, gak enak, akhirnya diem milih jalur netral, zona aman, demi Allah yang seperti itu nasibnya akan akan lebih tragis dari apa yang dialami oleh Paman Abi Thalib ya, Paman Nabi Thalib itu hidupnya bareng dengan Nabi makan sepiring dengan Nabi tinggal serumah dengan Nabi Kemana-mana jalan bareng dengan Nabi, tapi pas mati ditalkin oleh Nabi, mulutnya terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu Sahabat itu hidup ditalkin, mati ditalkin oleh Nabi? Coba sakaratul maut ditongkrongan ku Nabi, ditalkinnya oleh Nabi luar biasa. tapi kenapa nggak mempan juga karena Abi Talib adalah orang yang sangat baperan ya. mau ikut iman dengan Nabi, menerima dakwahnya Nabi, tapi takut menyinggung perasaan Abu Lahab yang itu saudara kandung akhirnya apa fatal akibatnya maka di dalam hidup ini tidak ada kata netral pada jamaah antara hak dan batil pastikan kita ada di barisan al-hak takbir. Gak boleh netral, <coughs> ya, gak boleh netral. Nah terus para jamaah rahimakumullah, <coughs> ayah hadis nyebutkan al-inal kita bahwa sultana Sayyaf ketahuilah. Sesungguhnya Al-Quran dan kekuasaan pada saatnya nanti akan berpisah. Jauh perpisahannya. Al-Quran ada di mana, kekuasaan ada di mana. Al-Quran ada di mana, negara ada di mana. Al-Quran ada di mana, pemerintah ada di mana. Ujauh. Uh, pesan Nabi jika itu terjadi falatu farikul kitab kamu jangan berpisah dari Al Qur'an berpihaklah kepada Al Qur'an mesti konsekuensinya kamu berpisah dari penguasa konsekuensinya kamu jadi oposisi dari pemerintah daripada jadi oposisi ke Quran, ya ini artinya apa? Hidup harus berpihak Sebagai konsekuensinya apa? Alainahum sayakdunalakum Mereka Para penguasa yang sudah berpisah dengan Al-Quran Akan membuat hukum untuk kamu Hukum yang tentu buatan mereka Suka-suka mereka in ato'atumuhum adallukum dilema kamu harus memilih nggak boleh netral lagi kalau kamu ikutin keputusan mereka kamu akan disesatkan wa in ato'atumuhum adallukum wa in asaitumuhum katalukum tapi kalau kamu melawan kamu akan dibunuh oleh mereka itu suatu zaman yang digambarkan oleh Nabi pada jamaah. Nah tapi salah satu hikmahnya dari hadis tadi para jamaah, kumullah, hidup harus berpihak. Kenapa para jamaah? Karena apapun yang kita pilih ujung-ujungnya adalah kematian. Itu masalahnya. Ya kalau matinya seperti binatang, gelap-gelap khas selesai. Tapi kalau manusia tidak ada hisab ini. Memilih kufur, memilih iman ya. Tidak dipaksa itu ranahnya ranah mukhayyar. Kalau kata Syekh Nawawi di dalam kitab Fathul Majid, ranahnya ranah ikhtiari bukan iktirari. Milih iman kamu yang milih. Milih kufur kamu yang milih. Semua ada konsekuensinya Milih taat, milih maksiat Semua ada konsekuensinya Milih jadi pembela agama Milih menjadi penghalang agama Musuh agama Semua ada konsekuensinya Tidak terbayarkan di dunia Ingat, ada kematian Tidak ada yang bisa lolos dari itu Jelas pada jamaah ya, ya. Abu Jahal, Abu Lahab Walid bin Mugiroh ya dan orang-orang kafir serta orang munafik lainnya entah karena apa ya saat itu kok berani melawan Nabi mungkin kurang banyak ingat kematian ya. kalau saja ingat kepada kematian orang bisa ngerem para jemaah Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya semua mati walakin Maal Farik Baina ma yantadirhu ahlul iman Min na'imin muqimin min wa min wa Bi wa'din min Allahi al-qail Was-sabikun al-awwalun Min wal-ansur al sama-sama mati Tapi yang dijumpai berbeda Orang-orang yang beriman ya Allah sebutkan Di surat atau bahayat seratus Kata Allah Dan orang-orang awalun Dari generasi awal Para sahabat Dari muhajirin dan ansor Dan orang-orang yang mengikuti mereka Apa kata Allah Allah ridho kepada mereka mereka ridho kepada Allah. Allah telah janjikan kepada mereka surga, ya, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya kali-kali. Ya. Ditafsir disebut pada jamaah, kali di surga itu isinya apa? Satu air putih, dua air madu murni, tiga susu, empat arak Khamar. Tapi khomarnya bukan khomar dunia. Yang sekarang memabukkan, yang diharamkan bukan karena di, di, di sana sudah tempat senang-senang pada zaman. Masya Allah, Kopi ya, tinggal minta apa yang tersirat di dalam hati para penghuni surga. Walakum fiha مَا تَشْتَهِي apa angfusukum وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُون buat kalian di dalam surga itu akan diberikan apa saja yang menjadi keinginan kamu walau hanya tersirat di dalam hati dia datang Masya Allah jadi ngopi, segala macam bebas jadi siapa macamnya Bismillahirrahmanirrahim baik hey, jamaah rahimah Sebaik, sebaliknya para jamaah rahimah kumullah, apa yang ditunggu oleh orang-orang dolim oleh orang-orang kufur tidak lain adalah siksa yang menyakitkan sebagai ancaman dari Allah lihat surat Al-Imran ayat 12 kata Allah kutlil ladhina kafaru katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir itu satu gelabuna kamu pasti bakal kalah. Kami yang akan menang. gitu kepada zaman Orang kafir itu pasti kalah. Satu. Waduh syarunailah jahanam. Yang kedua, kalian semua akan dikumpulkan dalam siksa jahanam. naudzubillah bilah min Katakan kepada orang-orang kafir, para jamaah mungkin hari ini kalian tertawa ya gembira karena merasa menang tapi ingat catat demi Allah kalian pasti kalah kami akan menang nah, <tuh> pasti kepada <daripada> jamaah ya <tuh> kemarin kemarin saya ngaji dengan santri eh bukan kemarin tadi tadi pagi habis subuh kapan umat Islam menang kapan umat Islam kalah menghadapi orang kafir sejarah menjadi jawabannya bahwa umat Islam pasti menang tidak mungkin kalah menghadapi orang kafir selama satu umat Islamnya berpegang teguh dengan Islam mabda'i Pak Islam itu Islam ideologis, Islam yang dipahami sebagai teori rukun iman, rukun Islam dan praktis amaliyah, bukan teori. Kan ayat nama para jamaah labanumah memahami Islam sebatas teori dan hafalan, tapi teka gambar bahwa Islam te kudu diamalkan. Bahkan sekali na digambarkan Islam diamalkan. Kabulu kacokoku doktrin orang kafir. Islam diterapkan kacau Indonesia. Padahal lain aja Indonesia kacau gara-gara keterapkan -gara Islam. Begitu ditawarkan Islam, karakter ditawarkan Islam lagi sekaburuh dituduh. Kadek, ini kayak ancur. Padahal lain aja kere Tadi sore jam beraha BBM gue jadi naik. Padahal minyak dunia kerturun begitu jahatnya ini rejim dolim demokrasi yang katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat demi Allah, bohong rakyat mana yang setuju dengan kenaikan BBM rakyat mana yang mau dengan kenaikan BBM yang ada dari rakyat oleh rakyat untuk penjahat ya kalian menjual atas nama rakyat, atas nama rakyat berbohong atas nama rakyat, tapi demi Allah kalian menyembelih rakyat. Demi Allah tidak ridho. Paham para jemaah? Jelas para jemaah. <tuh> Baik. Para jemaah rahimakumullah kembali. Falmautu hakun hatta lil malaiqatil mukharabin. Kematian itu adalah perkara pasti. Bahkan termasuk para malaikat Semuanya meninggal dunia Ya Allah Al-Qul Ya yafna Wa kullu man alaiha fan Wa la yabqo Illa al-hayul qayyumul Azizul quhar Semuanya akan binasa Tinggal satu yang tersisa Siapa dia? Al-hayul qayyum Tuhan yang maha hidup Yang maha Apa namanya Al-Qayyum Berdiri gagah Al-Aziz yang gagah Al-Quhar yang kuasa dan memaksa Yang lain lewat semua Surat Ghafir ayat 16 Limanil mulcul yaum Lillahi'l wahidil quhar Bagi siapakah kekuasaan hari ini Allah jawab hanya untuk Allah Tuhan yang Esa yang maha memaksa kalau sekarang di dunia banyak yang sok jadi penguasa ya ngaku jadi apa? penguasa, ngaku gagah ngaku berkuasa silahkan asal tahu diri aja. binasa mati nah. ketika berbuat dolim dalam satu hadis Nabi menyebutkan Amalin abdin yasterihillahur aiyah yamutuhwa goshun liroiyatihi ilahar mallaahu alihi ljalannah Nabi yang bilang tidak ada seorang ini ngomong tentang penguasa ya tidak ada seorang hamba yang oleh Allah diamanahi mengurus rakyat dia mati dalam keadaan goshun liroiyatihi ra menyusahkan rakyat Menipu rakyat kata Nabi Illah haram Allahu jannah kecuali Allah haramkan untuknya surga. Naudzubillamim untuk haram, haram masuk surga berarti wajib non, wajib masuk neraka bersama para pendukungnya, bersama para pendukungnya tidak sendirian tidak. Gitu. Maka hati-hati para jamaah ya. Gara-gara ku daging tetelan Menempel di tulang ya. Ku duit eh. Anggot ku kaos pemilu ya. ya. Ngorbankan agama Ngorbankan agama Ya Allah Cucerawakan Ngabelaan rejim Ngabelaan kenaikan BBM Tenang, tenang BBM naik Kita dapat BLT, hitung ke otak itu Sabarah meli BBM, sabarah menang BLT, uh, eh, tuh diurang di orang ajal, manu, blon, ya. tuh lah bakar jalan hidang tereling-eling gitu, disiksa di kakek korejim, gak ih, ngabela bakar ajim, mana menang, menang BLT, apa namun hitung ya Allah, ya roh, Ya karim, tuh imbang luar biasa, nyentet, masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya roh, karim, subhanallah. Kematian para jamaah di surat Anissa ayat 78 Aina mataku nu yudrikkumul mautu walau kumtum fi burujim musyayyadah Kematian akan mengejar kamu dimanapun kalian berada Meski kalian berada di dalam peti besi Kematian akan datang hmm, hmm. Allahu akbar wa amal jasadu fani sayadillu jasatan la haraka fiha famin at-turabi Allah wa yaudu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala adapun jasad jasad ini yang orang seringkali lebih fokus memperhatikan jasad Daripada hati Daripada iman, daripada rohani Saatnya akan menjadi bangke Tidak bernyawa, tidak bergerak Suka atau tidak suka <coughs> Dia akan dikuburkan di bawah tanah <coughs> Karena begitu kata Allah Dari tanah aku ciptakan kalian Di dalam tanah aku kembalikan kalian Dan, dan nah, ini nih dan dari dalam tanah akan aku bangkitkan kalian di kesempatan lain ini artinya apa para jamaah? dalam kubur itu sementara di dalam kubur itu apa? sementara sementara para jamaah tidak lama ya. nanti yang lamanya itu setelah itu masyar hisab, eh, surga neraka kalau di neraka ada yang khalidina fiha, ada yang tidak khalidina fiha. Siapa yang khalidina fiha di dalam neraka, yaitu orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan musyrik, termasuk di dalamnya orang-orang murtadin, orang yang tadinya Islam kemudian meninggalkan Islam. Siapa yang di dalam neraka tidak kekal, yaitu orang-orang mukmin. Yang hatinya tidak rusak dengan kemusyrikan, dengan kekufuran asli di atas tauhid, dia mati. Tapi ada banyak dosa yang dia belum tobat. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Tapi bagaimanapun, luar biasa, luar biasanya tauhid tidak akan dikekalkan di dalam neraka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang ahlu Tauhid, ya, orang-orang ya? yang benar ininya bersih ini. tidak terganggu dengan segala macam bentuk kesyirikan dan syirik itu para jamaah banyak modelnya, sering kan saya sampaikan ke jamaah jamaah dosa naunu panggudena jawabannya syirik Pertanyaannya masih berlanjut. Syirik naon nupang badagna? Syir, syirik apa yang paling gede yang menjadi induknya segala macam syirik? Syirik lu boga anak incu buyut jimbau? Apa itu demokrasi? Sekulerisme ngaku boga agama, tapi embung makin aturan agama ngaku Allah pangerannya tapi aturan Allah ditolak ngaku Islam agama tapi aturan Islam ditolak akhirnya naon nyen hukum sorangan nucek Allah haram dihalalkan nucek Allah wajib dilarang dianggap terpantas pantas dianggap tercocok cocok disetujui diyakinkan diyakini dah murtad dia jelas pada jamaah, makanya jadi muslim itu ya, lahir batin pada jamah lahirnya dia uduh, sholat, puasa zakat, haji, batinnya harus bersih la ilaha illallah pengertiannya tidak cukup hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih dalam lagi dari itu, tidak ada hukum selain hukum Allah karena bagi orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah di satu sisi, tapi di sisi lain masih menganggap Ada hukum yang bagus selain hukum Allah Apalagi sampai mengatakan ada hukum yang lebih baik Dan lebih cocok daripada hukum Allah Percuma dia berkata, la ilaha illallah Muhammad Nga ya yang bakal maut nih gitu para jamaah, ya Allah, ya Allah. Ya. Hmm. Dan ingat para jamaah Orang kapir menghancurkan umat islam menyesatkan umat islam tidak ngajak pindah agama itu cara lama terlalu kasar main bola sliding nah terlalu mencolok ngajak pindah agama ma. buat mereka cukup umat islam gak perlu pindah agama tapi isi otaknya dia harus ikut kita Walantarada'ankal Gitu para jamaah Jelas para jamaah Allah Siapkan kematian dengan Apa namanya Perbaiki akidah Perbaiki tauhid, Pemahaman Islam yang sahih Hal wajib kerjakan Hal sunnah kerjakan Hal haram tinggalkan Dan berpihaklah dalam perjuangan Menegakkan agama Allah Jelas Pak ya Harapannya apa Bisa mati dengan level di atas biasa Apa sih mati di atas biasa levelnya Mati syahid Ada lagi mati di atas syahid Yaitu mati Sayyidus syuhada oh. Siapa itu Nabi yang bilang Sayyidus syuhada Hamzatubni abdil muthalib Penghulunya syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jelas Pak Jemaah? Apakah cuma beliau? Tidak. Nabi bilang, Wa rajulun qama Indah imamin jairin Dan seorang laki-laki yang tegak Berdiri di depan penguasa jahat. Kemudian si laki-laki yang gagah ini Yang pemberani ini Memerintahkan penguasa tadi untuk taat kepada Allah Berhenti dari kemungkaran Kemudian Penguasanya tidak suka Akhirnya dia tangkap, penjara dibunuh Dia levelnya mati sebagai sayyidus Syuhada ya Allah ya Rabb. Jadi para jamaah dakwah itu memang tong mancing mancing. Tapi ketika berdakwah itu mancing mancing, dakwah murni menyampaikan fakta, dakwah murni menyampaikan dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya. Terus ada yang tidak suka, itu bukan urusan kita. Kalaupun kemudian kita mendapatkan resiko yang oleh manusia dianggap mengerikan. Jangan katakan itu mengerikan tapi lihat itu sebagai janji Allah. Walamaro al mu'minun al ahzabakolu hada ma wadana Allah wa rasuluh wasudak Allah wa rasuluh illa iman dan waslimah. Jadi ketika orang mukmin melihat serombongan pasukan kapir, maka orang iman berkata, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maha benar Allah dan Rasulnya Apa yang kelihatan di dalam Oleh matanya itu Menjadikan mereka bertambah iman Bertambah Kepasrahan kepada Allah oh. Gitu para jamaah, jelas pada jamaah? Ya ha -ha. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Haa Haa ha -ha. Wal maut tuh hakun wal nasu fi mati tuh pasti cuma sayang manusia banyak lupa dengan kematian andiail umur fil qil wa ida'atil mal wa ihmalil ibadati wat loba jelema anu dumuk mah teh pasti tapi manehna loba nyianyikeun umur Loba umur kapicin ngobrol terpenting. Loba umur kapicin micinan harta. Loba umur kapicin terdipakai ibadah jeng taat. Padahal, وَهِيَ سَبَبُوا جُودِهِمْ وَالَّتِي تُقَرِّبُهُ مِنَ اللَّهِ خَلِكِهِمْ وَرَزِكِهِمْ Padahal sungguh, hanya dengan taat, hanya dengan ibadah, sebagai bukti memanfaatkan umur dengan serius, itu yang akan membuat dia dekat dengan Allah ingat para jamaah yang bisa mendekatkan kita dengan Allah itu adalah taat kita kepada Allah Ya, perhatikan hukum Islam yang lima itu wajib haram sunnah makruh mubah jelas para jamaah? terus-terus jadikan Islam sebagai standar hidup itu mana taat yang sebenarnya kalau kata Allah boleh, boleh kalau kata Allah tidak, tidak kata Allah laksanakan laksanakan, kata Allah tinggalkan, tinggalkan, begitu para jamaah taat sayang para hadirin coba punten para jamaah ini sistem ya sistem Karunya tiap para jamaah kan orang-orang ini lagi menjalani kehidupan dunia yang tiap hari makin habis kan Makin habis Dengan kematian makin dekat Dengan ajal makin dekat Akhirat semakin dekat Akhirat untuk alam yang abadi Sayang Dalam perjalanan dunianya Masya Allah Berjuang berjuang untuk Ibadah sedikit Lalu mana Umur dipicin Percuma Bahkan ada yang lebih konyol lagi Sebagian besar umurnya digunakan untuk maksiat melawan Allah, durhaka kepada Allah. Terus dia mati, nggak bisa ngomong kumangke, wae, dan mendisiksa orang tersorangan. Iya, lo berbatur, itu. ngomong gitu tuh, bisa. Woy. Nari, masya Allah, ya kumahangke, kumahangke. Eh. ya Allah ya Rob ya Karim bayangkan. Karena akhirat maka bekalnya bekal akhirat nu di tangan, non bekal akhirat teh, lain duit ternyata. Duit mah bekal dunia, siapkan istana akhirat, lain istana dunia, istana dunia mau bakal ditinggalkan. Apa bekal menuju kematian, menuju akhirat itu? Iman yang bersih, tanpa syirik. Ibadah yang murni, yang banyak. Ibadah sesuai tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam Bahwa umur kita sebentar, sehebat apapun kita umat Nabi, sebanyak apapun tetap karena umurnya pendek, ibadahnya pasti sedikit. Jangan khawatir, umat Nabi dikasih peluang. Walau umurnya sedikit, tapi seakan-akan dia hidupnya lama sampai nanti ahli surga dari umat kanjeng Nabi masuk surga lebih awal kenapa? karena ada tugas yang dulu diemban para Nabi, hari ini diserahkan kepada umatnya Nabi Muhammad apa itu? dakwah apa itu? amar nahi mungkar ini yang membuat hidup jadi lama, bahkan seakan tidak mati, orang rajin sholat tapi terdakwah terberjuang mati, berhenti sampai di situ sholatnya orang rajin tahajud tapi tidak ada wah berjuang peduli dengan nasib umat maka selesai mati tahajudnya selesai sampai di situ dia dan itu nggak cukup kecil dia jelas Pak jemaah maka jangan sia-siakan ada peluang untuk membuat kita besar ya untuk untuk berpeluang menjadikan amal ini berlipat ganda amal apa amal dakwah amal apa Pak jemaah dakwah Kamariah nu mentak, dakwah takudulilah ceng, ulah luh lah, dakwah tuh luh lah, luh lah, dakwah itu kudulilah. Baik para jamaah, rahimakumullah, kadek para jamaah. Terus kiri para jamaah, ini soal keluarga pak ya, ya, soal keluarga ya. Jadi disebutkan al mautu haq wa minal mu'lim Ayyu fariqona bil mauti Insanun azizun Ala kulubina nuhibbuh Wa nastas'iru Bi'alamil firakibih Ada lagi pak Ini soal nanti Di antara sakitnya orang menghadapi kematian Dina syakaratul mawtna nyeri Katambah di Nyeri na perpisahan Dengan orang-orang yang Dicintai, Siapa? anak, istri, keluarga, oleh karenanya maka di, di, diajar di ayana pada jamaah. Tempatkan bukan gak boleh mencintai keluarga tuh harus dan itu fitrah, tapi supaya tidak menyakitkan posisinya selalu dilatih, harus di bawah cinta ke Allah, cinta Allah, cinta rasul, cinta jihad. Baru setelah itu cinta keluarga boleh, supaya nanti pas mati ikhlas. Itu jadi itu berat, itu para jamaah ada yang seperti itu. Baik teras para jamaah, Rahimakumullah. goflah anak lama kulah wala anil muharamat. Ini diantara tanda orang yang lalai ini para jamaah. ngomong nawan di bejaan tentang mati, dia bilang, ya aku tahu, semua akan mati, tapi para jamaah tidak berhenti dari keharaman. Itu artinya apa? Kamu tidak tahu hakikat kematian. Diingatkan tentang kematian. Ya aku ingat kematian. Tetapi hirup terus menetap di kemaksiatan. Nah itu termasuk orang goflah. Baik pada jamaah rahimakumullah Nah ini nih. Fak kullu hadzal umur ad-dha'i walahnu 'ala yaqinin bil maut. Jangan sampai kita yakin dengan kematian tapi masih membuang-buang umur. Wa annahu hakqul la fihi wad-dhabnu fit turafi batnil ardi maskanan lana wa Ingat tempat kita terakhir adalah di dalam tanah. Tidak ada sesuatu yang terpuji di dalamnya. Wa kulun minna bila anisin Kita akan berada dalam kubur Entah berapa juta tahun Tanpa sahabat Tanpa penghibur Walajalisin Tidak ada yang mendampingi Illa amaluhu as-salah Kecuali amal solehnya sendiri Oleh karenanya maka para jamaah kan Amal soleh Nubakal setia menemani kita Makanya ulama-ulama mengatakan para jamaah Munhayang salam Uyab Munhayang alus hubungan jeng makhluk pastikan hubungan jeng Allah bagus maka otomatis dengan makhluk bagus pastikan urusan hati urusan iman orang alus maka urusan dohir lahiriah ya, kehidupan jeng saja bana dijamin alus nukati lu pastikan urusan akhirat orang bagus maka urusan dunia akan Allah jamin bagus tung tibalik yang halus jeung jelema we. Maka akhirnya apa? dengan Allah jelek dengan manusia tidak tuntas. Jangan pengennya lahiriah, ya, unggul akhirnya apa? Batin terabaikan. Akhirnya apa? Batin rusak lahiriah ya, rusak. Konsentrasinya tercurah kepada dunia terus akhirnya apa? Akhirat tidak didapat, dunia pun diambil hanya sedikit. Gitu para jamaah. Jelas Pak jamaah? Baik, ya. Nah. InsyaAllah para jamaah rahimakumullah. Sakit itu pelajaran pertama. Mudah-mudahan jadi ilmu anu manfaat.